Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masalahlah sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sedih di sini Semoga kita semua tetap dalam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan power amplifier 400 watt yang kelanjutan dari video sebelumnya, teman-teman. Yang mana itu sempat nyala tapi kebakar seperti itu. Ini kami akan cek satu persatu ya karena memang prosedurnya seperti itu. Kami tidak tahu ini persisnya di sebelah mana errornya atau kerusakannya seperti itu. Ya kemungkinan ya memang di driver atau di transistor final Karena ini memang semuanya bekas teman-teman ya e, Kami katakan sekali lagi ini bekas ya Seperti itu Ini kanibalan atau cabutan semuanya Seperti itu Nah ini kami tes ininya dulu ya di Drivernya dulu Seperti itu Oke karena di ini sudah, sudah dicabut e, Semua ya di transistornya Seperti itu finalnya Oke okay, prosedur pertama uh, yang apa yang mati itu apa yang dikira-kira mati yaitu transistor uh, penguat depan di drivernya yaitu TP tiga dan 32, yang mana yang rusak seperti itu dan biasanya ini juga dari diodanya seperti itu ya biasanya rusak seperti itu kalau sudah uh, pernah terbakar seperti itu, ini pernah terbakar juga seperti itu di resistor eh, commonnya istilah saya itu resistor commonnya resistor yang menyatukan eh, emitor dan apa basis apa ya, dari apa, istilahnya itu pembuangannya lah gitu yang menyatukan eh, transistor penguat depannya sama transistor finalnya itu besarannya uh, 330 Ohm rata-rata dan ini kami pakai yang 330 Ohm uh, itu yang apa namanya yang setengah watt kalau nggak salah seperti itu Nah itu terbakar kemungkinan memang komponen-komponennya ini uh, uh, kurang bagus ya rata-rata ya seperti itu dan itu mati semua teman-teman tadi diodanya yang sudah di ini ya ini dioda baru yang mau dipakai ya itu tadi nah itu tidak jalan ya seperti itu ya jadi yang sebelah itu transistornya mati teman-teman nah, yang sebelah yang sebelah kiri ya yang apa yang positif ya seperti itu itu mati sehingga mau tidak mau harus diganti tapi ini belum tentu uh, fix bisa oke okay sih seperti itu karena apa karena eh uh, kami di sini cuma cuma mengganti komponen yang rusak seperti itu. Hmm, sebetulnya nih ini prosedur standar seperti itu komponen apa komponen yang rusak diganti wajah tapi mencari uh, apa mencari sumber masalahnya di mana itu yang lebih penting teman-teman jadi uh, mengganti komponen yang rusak itu wajib tapi mencari sumber utamanya di sebelah mana itu juga harus diketahui ini kami cuma pakai prosedur standar yang rusak diganti seperti itu tidak tahu kalau, kalau nanti terjadi apa-apa lagi, mungkin sumbernya harus betul-betul dicek. Gitu. Coba persoalannya, apakah beli baru uh, dan mengganti komponen yang rusak-rusak ditambah komponen yang uh, kebakar dari tadi itu lebih profit yang mana? Seperti itu, lebih lebih worth it yang mana? Seperti itu, nah, Gitu. ini coba lagi, ini teman-teman ya, prosedurnya standar selesai di ini dicoba dan ini tanpa transistor final dulu ya ini mau dicoba uh, drivernya saja dulu uh, nilai biasanya berapa begitu outputnya berapa dan ini sudah menggunakan ini ya menggunakan hambatan buat itu pikir oke okay ya oke hey, teman-teman ya ini kami bongkar sudah dicek satu persatu ini transistornya oke. Okay. Ini oke okay transistornya. Walaupun HFE-nya mungkin tidak berimbang. Akan kami cek lagi insya Allah. Tapi ini uh, berfungsi semua. Yang jadi masalah ternyata setelah kami uji coba. Ini di, di rangkaian drivernya ya. Ini belum di... Ini sudah ganti tadi sama diodanya juga ganti, teman-teman. Tadi ya sudah diperlihatkan. Ini sampai yang apa yang resistor yang mempertemukan eh, kedua emitor ya, kedua emitor ini. Ini belum seperti dipotong. Ya. Kedua emitor ini driver ini. Yang mempertemukan dengan basis, ya, yang mencampur uh, basis finalnya juga ini selalu apa, selalu terbakar seperti itu. Ini fix, masalah ada di sekitar sini, bukan di transistor finalnya. Ini nanti ke orangnya, kami uh, konsultasi dulu, ya, teman-teman. Ya, ke orangnya yang punya. Ini mau pakai yang Baru sekalian Atau ini Diganti seperti itu Komponen-komponennya Ya Mungkin bias ininya nggak sama Atau mungkin uh, Nilai resistornya yang Out of toleransinya Seperti itu Ini belum-belum ini ya Kita cek lagi teman-teman ya Kita cek Oke, nyalakan dulu. Ini, ya, ada di sini ya. Permasalahannya ntar kita lihat bersama-sama ya. Ini sudah sudah tidak sepanas tadi. Ya, awal-awal langsung di sini, langsung nunggung begitu, teman-teman, ya langsung terbakar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi, ya, ini tidak panas, ini tidak panas, ini tidak panas. Kemungkinan ini memang uh, beberapa komponen di sekitar sini, ya. Ini memang uh, harus dicek lagi satu persatu. Ya ini membutuhkan waktu ya Dan ini Saya konsultasi dulu dengan yang punya Sekali lagi Biar tidak buang-buang waktu saya juga gitu menelaah satu persatu komponen ini Nilainya satu persatu Termasuk resistor-resistor di sekitarnya Biar tidak buang-buang waktu Maka Solusi terbaik ya Cari kit yang baru seperti itu tapi kalau punya waktu banyak, ini bisa dicek kembali biasanya, ini kemudian, apa HFE-nya ini dengan ini, nah ini dengan ini, ini, dengan ini ya, terutama ini ya, dicek lagi seperti itu, atau mungkin resistor yang ini, sama yang ini, yang kena ke basis dan emitornya itu, seperti itu. Kemungkinannya ada di situ ya nilai-nilainya seperti itu, nilainya out of apa toleransi. Biasanya kalau out of toleransi ya begini jadinya, ya. Dan ini tidak panas ya seperti itu. Tapi kalau ini sudah putus, tus, tus, tus, maka ini arahnya nanti ke sini ke dioda seperti itu baru masuk ke mana ke transistor finalnya. Masalahnya ada di sebelah kiri. Dan ini juga dioda zener 24 belum apa belum dipasang seperti itu. Oke. Okay. Ya. Video kali ini saya cukupkan dulu di sini kalau nanti ada perkembangan Insya Allah kami cek apa, uh, apa rekam lagi kemudian upload lagi seperti itu. Oke, demikian dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Uh, semoga aja sedikit dari kami ini bermanfaat dan akhirat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.